Halo guys, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini ya. Welcome guys ya. Oke, okay, seperti biasa di sini kita bermain lagi Staruck Princess gaming ada di pragmatik Play. Ya. Di sini aku bawa modal 100 ya guys ya. Oke, okay, di sini kita gaskan langsung pola pertama itu kita pakai dikali 800 perak, double bet kita matiin Kita kasih 10 pick dulu ya. Dan kali ini kita bakalan bahas soal pola Princess shot hari ini. Pola gacor pincet hari ini dan pola gacor starlight pincet hari ini ya guys ya. Oke, okay, kita cek ombak dulu di 10 putaran di pertama. Waduh, uh, Kalian 6 kali 10, apalah guys ya. Oke, okay, kita gaskan naik bed yang kedua nih. Kita gaskan juga pola kedua, kita bermain di 30 turbo spin ya. 30 turbo spin tanpa ada bet. Nah, Disini kita mulai agak lumayan tarik panjang Kita kasih pola agak panjang Di bettingan 2400 Mudah-mudahan di bettingan 2400 ini Kita dikasih free spin gratisan ya Semoga aja guys ya Dan kita semoga bisa WD juga untuk hari ini ya Dan seperti biasa di sini ya Jangan lupa untuk dibantu-bantu Share-share sama like-nya ya guys ya Yang mau komen tinggal komen Nah yang belum subscribe di subscribe dulu Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan update, -an, update -an terbaru dari channel kita ini ya karena setiap harinya bakalan update update konten terbaru bermain di saret princess nah di sini kita masih belum dapat ya uh, face -face nya tapi di sini saldo kita udah lumayan timatan 30an ribu nih ya oke okay, sekitar 2 hmm sekitar 3 tapi gak ada yang pecah sayang banget oke okay, lanjut lagi waduh diturutin banget ah ini dia Lumayan banyak enggak banyak konik ya di turbo spin ya. Jarang konik ya. tuh tidak scatter satu lagi, Guys. Masuk. Alah, enggak masuk ya. Enggak turun ya Guys ya. Oke, kelar 30 putaran turbo spin. Di sini kita bakalan tambahin 50 klik di bettingan yang sama ya. Jadi udah tiga pola nih, Guys ya. Tiga pola kita bermain di sini. Yang pertama 70 klik, yang kedua 30 turbo dan yang ke 3 itu 50 quick dengan bettingan yang sama ya. Oke okay, lah. Mulai dapat nice. Oke okay, lumayan. Scatter 3 terus, nggak ya, mau masuk 4 ya. Di sini selalu kita masih aman ya. Uh, masih di bawah. Uh, scatter 3 satu lagi. Masuk, masuk, turun. Uh, nggak mau pecah juga leping nya guys ya. Oke, okay, dan seperti biasa ya. Tempat bermain masih sama cuy, yaitu di Garuda 138. Tempat bermain paling aman tempat Bapak-bapak yang paling aman, teraman, dan tergacok pasti bos. Ya, dengan modal receh pasti dikasih JP, guys. Ya, website masa kini yang dijamin dengan modal receh kalian langsung dikasih JP besar tuh. Ya, oke, di sini kita lanjut lagi. Ih, uh, tiga skater terus tiga lima putaran berarti di sini udah jalan 15 putaran ya, tapi masih belum dapat fitbit. Hai dong, Ayo dong, Inces kasih kita sketsa gratisan, udah lumayan panjang juga nih, kita putar ya. Dalam rupanya seketanya ya. masih belum nonggol Oke biru kena Masih belum, di sini selalu kita tinggal setengah lagi Dari modal kita ya 50.000 tuh 50 ribu, gocap Sabar guys, namanya juga kita cari gratisan ya kita harus sabar cuy Kita harus optimis, tidak boleh di sini Sekisnya ya. oke kuning sama lof yang merah biasa, connect juga di sini, hijau Tosca 22 puluh lagi saldo 37, udah mulai agak arjen nih guys ya udah mulai bahaya nih chest tolonglah buset kagak berkonikin oke okay, kuning skater dua nih hmm, lockingnya nanggung banget oke okay, kuningnya pecah lagi hijau tosca bintang bagus oke okay, biru ikutan pecah oh belum ada pertalian sayang banget juga ya tapi lumayan sih konekannya ya banyak tapi nggak ada perkalian masih belum ada <tuh> Di sini hijau toska hijau biasa kuning pecah oke mantap Saya dua terus Sebentar lagi dua ribu empat ratus kayaknya agak lumayan sulit ya dapetnya drifting ya Ayo dong please lah Jazz yes. kasih kita dulu dong Lalu tinggal dikit tuh, tinggal sebelah ribu soal apakah kita bakalan comeback Disini mudah-mudahan comeback lah ya Oh nice banget Di sini kita dapat uh, 10 bintang Lumayan ya Jadi naik lagi nih 8000 Oke okay. Tuh tiga putaran lagi masih ada Bulan jadi hijau juga jadi nice 8000 9k Oke okay, kuning pecah Kasih perkalian kalian boleh lah Eh kalian boleh lah Nah itu cakep Ah kali 10 Aduh bintang aku bulannya ya Super big guys ya Bulanya kurang satu kalau bulanya dapat lagi tuh sensasional ya Oke okay, naik nice. lagi <laughs> tuh ya Kambing lagi selalu kita guys uh, Jadi di atas 100 ribu Oke okay, kelar 50 putaran quicknya di sini, di sini aku bakalan tarik ke 70 Tapi aku naikin beatnya dulu Jadi 4800 Nah kita gaskan pola berikutnya Yaitu 70 turbo spin ya guys ya Kalau emang gak dapat lagi Mentok-mentoknya kalau Kita Paling kita kita disini di sini guys ya kalau cukup saldonya ya. Mudah-mudahan cukup. Ganti dulu kita spin dulu di 70 quick eh sebut turbo ya. Ayo dong, Ches, kasih cuan, Cok. Cu. Di sini udah kamiik modalnya sekitar ribu lagi. Mudah-mudahan dapat spin. 60 putaran. Tui. Masih banyak sisa saldo di sini dan putaran kita masih lanjut lagi. Turbo spinnya kencang banget so kalau nggak ada yang konek berasa cuy, huh. berasa cuy kalau nggak konek ya kalau turbo ya, Oke, biru doang. Empat puluh putaran lagi, Adakah disini di sini sekalian keluar? Oke okay, bintang konek 7200 ribu Hijau ikutan pecah. Oke okay, sudah Nah lumayan dapat lagi kali 10 ya, sembilan dapat satu di luar naik lagi saudara kita, balik lagi di situ ya seratus Oke. Okay. Naik turun naik turun ya Nah masih mending kayak gini guys ya gitu, Naik turun naik turun juga ada turun terus Lanjut lagi nih guys ya Sisa 40 putaran habis nih 39 112.000 Oke okay, kencang banget bulannya jadi Atau connect Nice biru Eh bi. love, eh. Kok biru gitu? Nah connect lagi 9600 Bulan Love pink kali 8 lumayan 14.000 nah itu dia dikasih lagi nice di luar saldo kita 218 oke lockingnya konek waduh gak ada pertanyaan yang banget hijau Tosca kuningnya nggak mau 30 putaran lagi hijau biasa sekitar satu eh dong kasih lu oh ah, kan doang guys, ya? ini memang dalam cuy ya hmm putarannya guys ya atau skaternya ya belum dapet-dapet juga nih ya oke okay, 22 putaran lagi saldo masih aman banget nih masih aman Mas masih up ya 200.000 tadi tuh 18 putaran lagi eh dong bing 4.800 nih lumayan nih kalau connect ataupun dapetin skater ya secara bay 480 ya biru jadi 3.000 nice, lumayan kali enam konek, bagus, tambahin lagi kuning, hijau, cakep bintang boleh oke, okay, beneran dikasih coy bintang Oke okay. dikasih lagi teman -teman, kali 8 kayak 8 x 500 totalnya berapa? dua dapat lagi ya, nice ya 3 kali dapat nice, 300 ribu, jadi disini kematikan langsung aja guys ya kayaknya Frisling gradisnya kagak mau masuk udah kita coba by spin 240k ya guys ya sisa saldo, 62 eh, ribu mudah-mudahan disini kita dapetin Profit yang bagus ya Karena kita buy spin Kita mengharapkan yang namanya satu lagi Yang paling penting itu kita balik modal dulu Kalau udah balik modal baru kita ya. <tuh> Mana perkalian pertama Udah empat putaran nih masih belum connect Perkaliannya Dumpang lewat doang tadi kali, kali dua. Ayo, hey kuning Oke okay. Nah itu dia ya Kali 2 pun gak masalah kita tampung dulu Lumayan Kali dua sudah putaran lagi di sini selalu kita dari 2017 Kak, nice Dapat lagi kali 4 lumayan Oke, okay, udah kali 8, 8 putaran lagi Bisa ya <tuh> Aduh, kali 2 nya nggak connect Oh, bintang-bintang bisa nih, pas sekali-kali Cakek, connect ya, kayak gantinya guys ya Jadi di sini kita dapat kali 9.7300 Oke, okay, udah mulai naik lagi nih Dapat next pertama Sekali 9 ya guys ya, oke okay ini putaran terakhir kemungkinan kita dapat freaking uh, yang bagus atau enggak nice, lofi, hijau, kalian, oke, nice banget 8000, bisa 11 lumayan, kita dapat mega megalodon oke, mantapnya sih, 1041, biru jadi, oke, jony jadi juga, cakep lumayan dapat lagi kita coba ya. Oke okay, kita tabung lagi guys ya Oke okay. 222 Uh matahari connect. Uh kali 4 Fix kita dapat uh, profit kita cuan ya guys ya uh, Soalnya 30 ribu di atas matahari Plus locking Plus banyak lagi Itu kali 4 kali 17 Naik banget Oke okay, kita dikasih jackpot akhirnya ya Ini, ini dia guys ya Garga 1338 pasti gacot ya. Jangan takut Pasti dikasih WD ya Oke okay. Seperti biasa disini cuma sekedar hubungan semasa okay? Habis keistinya ini kita cabut Kita WD guys ya Kalau ini bermain cukup pakai dana agak-agak Tidak untuk diri Tidak untuk dicontoh Dan tidak untuk dijadikan mata pencarian ya guys ya Oke okay, makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai okay? akhir Semoga kalian profit juga Kita bakalan jumpa lagi di next konten Kita pas banget WD nya di akhir akhir so, Mantap lah Semoga cabut abis ini guys ya Total oh, kita 1 juta nih guys ya Pas Thank you banget Kita lebih ya, guys ya Oke, okay, di sini kita kirim dulu salam terpersonal dan bye bye, thank you guys ya.